Sakaratul maut adalah gerbang menuju kematian. Disinilah dahsyatnya rasa sakit ketika tercopotnya ruh dari setiap jiwa yang hidup. Rasa sakit ini tidak hanya dialami manusia biasa saja, tetapi juga para nabi. Rasulullah saw dahulu pun sempat mengeluhkan rasa sakit yang dahsyat saat sakaratul maut kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi manusia. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air pendiri di bejana Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya Ketika peristiwa itu, tidak ada lagi kenikmatan dunia yang dirasakan Semua harta, jabatan, pangkat tidak ada artinya sama sekali yang sangat berarti hanyalah iman dan amal kita. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya Surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu kita juga disunahkan mentalkin dan menuntun orang yang sedang naza atau sekarat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda: "Ajirilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa kisah dasyatnya sakaratul Maut? Simak video ini sampai selesai Tujuan diciptakannya manusia Antara lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala semata Dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Hal ini tertuang di dalam Al-Quran yang artinya Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka menyembahku Quran Surat al Ayat 56 Tidak hanya itu Manusia juga dijadikan Allah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi Kita sebagai umat Islam juga diperintah untuk selalu mentaati Allah dan Rasulullah SAW Hendaknya kita selama hidup di dunia selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Agar kelak kita bisa memperoleh bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat kelak Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi dan dunia hanyalah tempat singgah kita sementara. Namun sayangnya banyak manusia lupa akan akhirat. Banyak dari mereka disibukkan untuk mengejar harta dunia, mengejar pangkat, tahta, jabatan, berfoya-foya bahkan bermaksiat sesukanya. Mereka tidak sadarkan diri bahwa kelak kematian pasti menghampirinya dan seluruh urusan dunia akan terputus dan tidak akan dibawa mati. Kalau kematian sudah di depan mata maka yang ada hanyalah sebuah penyesalan dan ingin rasanya kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amalnya. Kematian adalah peristiwa terpisahnya ruh dari jasad. Dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang teramat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling nyeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Mabuk dan rasa nyeri itulah kemudian disebut dengan rotul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran surat Al-Kaf ayat 19. Begitulah dahsyat, berat, dan sulitnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba zalim dan ahli maksiat. Malaikat maut tidak segan-segan memukul dengan pukulan maut di dalam Al-Quran. Dijelaskan yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakarotul maut. Sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu!" Dari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan dan harap Allah perkata yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Quran Surat Al-An'am ayat 93 Beratnya kematian juga tergambar dari perbincangan singkat Antara setelah Umar bin Khattab dan Kaab Pria yang tengah menjabat sebagai khalifah kedua itu bertanya Wahai Kaab, sampaikanlah kepadaku tentang maut Ia lalu menjawab Wahai Amirul Mukminin Muat itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya Lalu dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam Setiap duri memegang satu urat darinya Kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat Maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri Tertinggallah urat-urat yang tersisa Sakitnya Sakaratul Maut tidak hanya dialami orang maksiat saja Tetapi juga orang-orang beriman Dahulu saat menghadapi Sakatun Maut Amr bin As pernah ditanya oleh putranya tentang gambaran kematian Ia lalu menjawab Demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan Napasku seakan-akan keluar dari lubang jarum Dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki hingga ujung kepalaku. Namun jangan khawatir Orang-orang beriman nantinya kematiannya akan disambut para malaikat Diriwetkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bercerita Ketika seorang hamba sudah ajalnya Ia akan didatangi para malaikat dari langit Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu Seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula Wajah mereka putih berseri-seri Seakan-akan mentari yang tengah bersinar Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga Untuk membungkus ruh sang hamba Lengkap dengan wangi-wangiannya Yang akan mengharumkan ruh Sang Hamba Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian orang yang disaksikannya itu Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa Tak lama berselang Datanglah malaikat mau dan duduk dekat kepala Sang Hamba Dia berkata kepada ruh si Hamba Wahai jiwa yang tenang Keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 Ruh pun tidak bisa menunda perintah itu Ia perlahan mengalir keluar dari jasa seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air Namun seringan ringannya sakaratul maut bagi seorang mukmin tetap dirasakan cukup berat Ibnu Malik mengatakan bagi seorang mukmin pun kematian itu tetap terasa berat, sehingga ia berkeringat di keningnya demi membersihkan dosa-dosanya atau menambah tinggi derajatnya. Hal ini didasarkan dalam hadis yang lain, riwayat al qamah di mana Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya nyawa seorang mukmin keluar sambil berkeringat, dan aku tidak menyukai kematian seperti kematian khimar." Saat ditanyakan seperti apa kematian khimar, beliau menjawab yakni kematian mengejutkan hadis riwayat at nizi gambaran sakraton maut orang kafir sangatlah berat sekali apabila seorang hamba yang kafir akan meninggal dunia turunlah malaikat azab dari langit wajah-wajahnya hitam dan seram mereka membawa kain yang kasar dan jelek mereka duduk di tempat sejauh mata memandang lalu datanglah malaikat maut hingga dia duduk di samping kepalanya Kemudian dia berkata, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkan Allah dan kemarahannya. Maka ruh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana cabutnya besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Ia kemudian mengambil ruh tersebut. Para malaikat yang menunggu tadi tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun. Sampai mereka mengambil dan meletakkannya di kain yang kasar lagi jelek tadi Keluarlah darinya bau seperti bau bangkai yang paling busuk yang ditemukan di muka bumi Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap Dinginlah kedua tapak kakinya Lalu ke petisnya kemudian menjalar ke pahanya Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat Rasulullah s.a.w. bersabda Diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat Hadis riwayat Tirmizi Dari kisah ini, sebab kita kelak diwafatkan dalam keadaan yang khustul khotimah Dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Wallahu alamu biswa biwal